Halo sahabat semuanya welcome back to my channel kembali lagi sama gue tentunya di channel yang selalu memberikan info-info update dan juga tentunya membahas seputar dunia sloter Oke okay, di sini gue main di gates of Olympus dengan bawa modal Rp30.000 gue langsung serah aja ya di gates 1200 kita main sepin-sepin manja luta ya kita nyocok-nyocok santuy aja ya spin-spin manja ya pemanasan pemanasan dulu ya kan kita pemanasan dulu aja sambil kita lemasin si ususnya oke okay. dan seperti biasa ya di sini gue bakal share ke kalian tapi sebelumnya Jangan lupa untuk dibantu supaya channel ini ya Besti Dibantu dengan cara klik tombol like, comment, share dan di subscribe Tentunya agar channel gue semakin berkembang, semakin maju Dan pastinya gue juga makin semangat nih Bikin video terbaru ya tentunya untuk menghibur kalian nih Oke kita lanjut lagi untuk pola selanjutnya di spin cepat Lewati layar 20 kali Wow langsung dikasih kali 10 nya mantap jiwa nih Oke okay. Kita nyocel-nyocel santuy dulu Dan Tentunya juga uh, Gimana kabar kalian hari ini ya Semoga sehat-sehat selalu Dan semoga aktivitas kalian Juga semakin lancar nih Cerat, mampus hmm, Gurih banget ya Oke, okay, nice Kasih lagi waduh tipis sekali tuh ya cangkirnya besti gak apa-apa santai tenang gak usah terlalu nafsu juga untuk bermainnya. buat kalian pun juga sama gak usah yang terburu-buru gak usah yang terlalu uh, ngoyo ya ataupun terlalu barbar gitu -bar mainnya santai-santai aja enjoy-enjoy aja ya Oke, okay. pokoknya percaya aja rezeki gak akan kemana Jadi, ya udah, sambil kita nikmatin aja permainan ini ya, Bestie. Cerotin dulu. Nice, digaskan dulu aja. Oke, okay, cincinnya dapet dong. Oke. Okay lanjut-lanjut lagi ya. Dan di sini gue bakal share ke kalian untuk tips dan triknya ya mengenai info bocoran FPT ataupun uh, pola-polanya ya. Oh kali seratusnya Anjay mantap jiwa dong. Oke akhirnya juga nih. Wow, sensasional ya 205.000 lumayan juga nih ya. Tipis-tipis aja ya, dikit-dikit lama-lama naik ya kan. Oke, okay, kita gaskan lagi. serot lagi mantap jiwa Oke okay. ih dapetin skater mantap oke okay, gasken dulu ya Bestie. pokoknya buat teman-teman semuanya ya yang udah nonton atau yang lagi hari, apa lagi nontonnya di sini jadikan tontonan ini sebagai hiburan-hiburan saja ya jangan pernah dijadikan sebagai pendapatan utama kalian ya ataupun sebagai mata pencarian sehari-hari ya pokoknya jadikan ini untuk senang-senang aja oke okay? yang pastinya untuk usia 18 tahun ke atas buat yang merasa belum cukup umur di skip aja dan yang pastinya di sini gue lagi main di situ yang memang bener-bener ini tuh rekomen banget buat kalian khususnya para slaughter mania nih ya jadi kalian tenang-tenang dulu santai-santai aja ya karena semuanya akan gue share di sini, Jadi gue harap kalian jangan lupa ya untuk di subscribe channelnya Dan selalu support channel ini, oke? Okay? Biar kalian tuh dapetin notif dari gue setiap hari Jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya, oke okay bestie? Dan semoga pola-pola gue ini bisa bawa hoki, bisa bawa cuan Bisa membantu kalian juga untuk dapetin profit ya kan? Tapi ya, ga usah yang terlalu serius juga Karena yang namanya permainan pasti ada menang kalah, jadi ya hanya untuk senang-senang aja gitu ya, guys. Ya, oke, lumayan juga nih. Hmm, ya? Wow, lumayan juga nih. Ya, pokoknya buat teman-teman yang mau join di permen 138, Eh Jangan lupa untuk dibantu ya. Kalau kalian mau join, silahkan aja merapat. Untuk Liga Shortnya nanti gue akan taruh di pin komentar Oke okay, sayang? Dan ya gue rasa cukup untuk Cuan-cuan uh, hari ini Anjay Pokoknya gue ingetin nih ya Sekali lagi buat kalian Yang kalau misalkan uh, Sebelum bermain Ya jangan lupa cek RTP dulu ya Karena itu ngaruh juga Kalau misalkan kita main di RTP yang tinggi Ya itu memungkinkan kita untuk bisa dapat profit yang lebih tinggi lagi Begitu sayang Kita lanjut-lanjut lagi untuk putaran-putarannya Dan menurut gue sini cuan-cuannya udah mantep Jadi semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa bawa hoki Bisa bawa cuan juga buat kalian ya Semoga bisa membantu intinya sih seperti itu Tapi ya gue harap kalian gak usah yang terlalu berekspektasi tinggi ya Karena namanya juga permainan, ada menang kalah dan resikonya Oke okay? Yaps gue nggak lama-lama lagi di sini, pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. di sini gue ajen pamit dulu. ya sampai ketemu lagi di video berikutnya. oke, bestie semangat terus untuk tempurnya di Permen satu oke, salam sensasional, bye.